Eh yeah, ati malah nek nah, bensin na, uh. nah, nah, terus. saya sampai pangan uh. nah, nah, nah, dhewe. Saiki wong ngaret ya angel. panas-panasan ya suket mangan rezeki. Aku nah, guru rapopo penting kowe Ya bueno, aku lah bahagia. Hmm, makasih. Oke, spot sopo Cangguan Monggong Eh, Wih, masalah Udah, ya Mbak. apa Mas? Ibu, Ibu, bu? Mbak Ini Bawa nantang mbak Do, coba edang, do Ini tamu iki e. e, Ki, lagi do mbak, ada mbak? mbak? Ba? E, mas. Gitu, mas Niki saking mencintaimu Bagi pinjaman Do, cincinnas. Aku mau nge-man nge-dangin gitu loh so. lo, Ini sih mah masak apa gue? Jangan lupa mbak, mau jalan den bang? Iya mas Tuh Ini loh, gaya mati mbak Ntar nge-buntur-bunturin ya Makin mbak, ayo nge-buntur mas? Mpuk Gimana Wah, kalo dengin ini kan mbak? Nang utangin pula mboten Nang mencintaimu, insya Allah klo pula nih <tuk> Halo mas, malaku yonike saya dulu mas Saking bang mencintaimu pengane ringan Bukan mbak mbak, Sisi. kulau bunga lian kulau ngeboten kulon Bulon kulau bunga susah ngerin jenengan Heheheheh Aduh dek heheheheh Kalo lama <gulau> <gulau> sampe ane ku gombalikin talan Gepon kulau tilari nomor mawan jenengan berubah pikiran Oke okay, maksud lo mbak Gimana? Tantep ibu Oke okay, gini-gini mbak Makanya kulau hubungin ya mbak Semisal kulau Berperasaan eh ber Berubah Perasaan ber perasaan Berperasaan Mbak maksudnya gini mbak ini buat temen ini, oke pak Oke, oke Yuk pak, ayo sejarah pa. okay. ini pak Oke Segini kalau nyuwun pamit dia? Oke, oke, pak Oke, abis-abis, kalau lebih kaki, pak nah satu lho, mbak, suami beri kok Wah, <laughs> <laughs> yeah, teman <tawain. Yes>, tetap, tetep Terus, ini, nomor berapa? nomor baru. Tepat telepon, langsung naikus. Catat buat B h kosong, boronnya di itu, iya saing banget, oke guys, kita tunggu di b h, dulu, hmm, Anomasi orang itu. Halo Mbak. Hai. Segenjalah. Sengi tentang nada ini. <sukindu> Malah nyanyi. Kali <sukindu> ini sih pen. Jadi kulok puncung lu Mbak. Wow. Tidak dengan malut yang grio kulotanin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 Enggak, dong. Mas, gue Cang tahu. Tuh, nyantil. Saya mau Cang. Coba, Gue bisa, Mas? Eh, bisa, tapi Dua, say. Dito, ayo. Dito. <tuk> <tuk> ya, saya gitu. Tuh, kayaknya. Tuh, kok Kan,